Baiklah para sahabat dan seluruh kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita Pada kesempatan kali ini ada sebuah kabar kembali info dari Ibu Siwi Kita lihat para sahabat di hukuman terbaru Ibu Siwi Ini menginfokan soal acara Aksi Indonesia 2022 Para sahabat, disimak di kalimat info lewat wakitsan yang dituliskan oleh Ibu Siwi Ikuti pula audisi online Aksi Indonesia 2022 Yang masih dibuka hingga 13 Maret 2022 masih ada waktu, yuk segera ajang pencarian Ustadz ustazah yang berbakat Sekaligus menebar kebaikan akan kembali digelar tahun ini Mau ikut audisinya? Caranya gampang Isi link yang ada di web indosiar.com ya Sahabat, semoga berhasil Aksi Indonesia 2022 Insya Allah berkah Wassalam Harsiwi Ahmad Itulah info dari Ibu Siwi soal acara Aksi Indonesia 2022 Yang akan tayang, yang akan hadir Segera di Indosiar Semoga saja persahabat ya Bunda Lesi Kejura Dan Papa Bilar bisa hadir Bisa mengisi acara tersebut Amin Kita lihat juga di kolom komentar Banyak tanggapan, banyak respon juga yang diberikan Yang ini dari akun Instagram sulit sulis, sulis 058 Mengatakan Bismillah, semoga Dedek juga diaksi, Amin. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Fitriya Duri 888 mengatakan, Insya Allah ada Lesti dan Bilar, Amin Amin. Yuk aminkan saja doa baiknya mudah-mudahan idola kesayangan kita Bunda Lesti dan Papa Bilar bisa hadir di acara aksi Indonesia 2022. Untuk selanjutnya persahabat kita lihat juga. Ada vitamin bahagia yang kita dapatkan, ini double vitamin langsung persahabat ya yang pertama Di channel youtube Rizky Bilar, ini sudah di up video terbaru Ini lagi main game bareng tim persahabat ya masya Allah Mudah-mudahan papa Bilar dan tim semakin solid untuk menyuguhkan vitamin-vitamin bahagianya untuk kita semua Dan vitamin berikutnya persahabat Diunggah di channel YouTube-nya Leslie Entertainment ini seru banget nih. Jangan sampai lupa nih mampir ke channel YouTube Rizky Bilar dan channel YouTube Leslie Entertainment karena dua vitamin sekaligus disuguhkan untuk kita semua warga Konoha. Nih di channel YouTube Leslie Entertainment, Hinata tadi marahin Papa Bilar gara-gara ini tuh. Yang penasaran silahkan cus ke channel YouTube-nya Rizky Bilar. Dan kita lihat juga para sahabat Keunggahan berikutnya kita mampir ke fashionnya Abang L ya Disimak baju atau outfit yang dipakai oleh BBL Ketika digendong oleh Opa Daniel pub dance. Untuk atasan untuk bajunya saja dibanderol seharga Rp430.000 Itu untuk baju dan celananya ini harganya Rp400.000 dan untuk kaos kaki persahabat ya, ini lebih mahal kaos kakinya BBL dibanderol seharga Rp 480.000 wow, allah banget ya kalau di nih udah 1 jutaan lebih nih untuk outfit hari ini saja persahabat ya. dan kita lihat juga keunggahan fashionnya BBL berikutnya ada sebuah motor persahabat ini hadiah atau kado dari om Andre Taulani untuk BBL ini harganya 1.350.000 rupiah Masya Allah Luar biasa ya Kita semakin bangga Semakin bahagia Karena banyak sekali orang-orang baik Yang selalu mensupport idola kesayangan kita Ini hadiah luar biasa nih Dari Om Andre Taulani Akhirnya BBL mendapatkan motor juga nih Selain mobil-mobil mewah Dan motor juga didapatkan oleh BBL dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya Ada unggahan spesial juga yang kita dapatkan dari Lintar Tuh Lintar ini baru saja mengunggah sebuah postingan video persahabat ya Kedipan mata kembali Tentu diberikan dari Lintar nih Kita lihat tuh Wow <tuh> Ini sih cute banget ya Masya Allah mudah-mudahan Lintar selalu sehat juga nih Dan betah bekerja dengan Leslar dan kita lepas ya, Bang Linter sepertinya lagi di dalam mobil nih Buat berasalan aja mudah-mudahan ada kejutan baik kabar bahagia yang kita dapatkan dari tim Leslar Entertainment Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya Ini dulu informasi di sore menjelang malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.